Wisnu Hardana dikabarkan sedang dekat dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting Kedekatan Ayu Ting Ting dan Wisnu Hardana terlihat pada saat keduanya sama-sama tampil pada program di salah satu stasiun TV Pada acara tersebut, Sara Jayanto menyebutkan bahwa Wisnu Hardana merupakan saudaranya yang termuda Pada acara Talkshow yang dipandu Ruben Onsu dan Ivan Gunawan itu Sarawijaya Wijayanto dan Demian beberapa kali berusaha menarik hati Ayu Tingting. Pasalnya Sarawijaya Wijayanto yang merupakan kakak dari Wisnu Hardana ada maksud untuk menjodohkan adiknya itu dengan si pedangdut. Wisnu masih belum punya pasangan dan Ayu Tingting setelah bercerai dari Enji juga belum menemukan kembali sosok laki-laki untuk menjadi pendamping hidupnya jadi tidak ada salahnya apabila keduanya untuk dijodohkan menjadi sepasang kekasih tidak menutup kemungkinan juga keduanya melangsungkan pernikahan sebenarnya berita kedekatan Ayu Ting Ting dengan Wisnu Hardenes sebenarnya sudah beredar sejak Februari 2022 lalu waktu itu video interaksi mereka viral serta sukses curi perhatian karena Kimia keduanya yang cocok. Warganet dibuat gemas melihat interaksi keduanya. Lantas siapa sebenarnya pria yang dicuduk-cudukkan dengan ayu tingting -ting itu? Dikutip dari suara.com pada Sabtu 17 September 2022, berikut ini profil serta biodata dari Wisnu Herdana. Pria tersebut lahir di Jakarta, 11 September 1983 laki-laki 39 tahun itu merupakan adik kandung dari istri pesulap Demian yakni Sarah Wijayanto sekaligus abang kandung dari aktris Adinia Wirasti Wisnu Hardana lahir dari pasangan Raden Wijayanto serta Luki Tawati Salatun dia berprofesi sebagai konten kreator yang dengan 192.000 subscriber akun instagram pribadinya @wisnuhardana diikuti lebih kurang 679.000 follower wisnu juga eksis pada twitter dengan akun @wisnu_hardana wisnu underscore hardana wisnu hardana yang mempunyai saudara seorang aktif sangat memungkinkan jika saudaranya menjodohkannya dengan ayu tingting tapi satu hal yang mungkin akan mengganjal keduanya berbeda keyakinan. Hal itu bisa menjadi penghalang besar untuk menikah. Nah, itu dia salah satu bah penghalang karena pasti Ayu Ting Ting tidak mungkin menikah dengan Wisnu Hardana yaitu beda keyakinan.